Pengantar Kitab Nehemia. Buku Nehemia dapat dibagi dalam tiga bagian. Pertama, kisah perbaikan tembok-tembok Yerusalem di bawah pimpinan Nehemia yang diangkat menjadi gubernur Yehuda oleh Raja Persia. Nehemia juga menjalankan bermacam-macam perubahan dalam bidang sosial dan agama. Yang kedua, pembacaan hukum Allah yang dilakukan oleh Ezra secara hikmat dan pengakuan dosa oleh umat Israel ketiga, kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan Nehemia sebagai gubernur Yehuda. Bagian yang menarik dalam buku ini ialah kisah yang menunjukkan betapa Nehemia bergantung kepada Allah dan betapa sering ia berdoa kepada Allah. Garis besar isinya adalah Nehemia kembali ke Yerusalem, tembok-tembok Yerusalem diperbaiki, hukum Tuhan dibacakan dan perjanjian dengan Allah diperbarui. Kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan oleh Nehemia.